Baiklah bersahabat untuk mengawali perjumpaan kita di siang ini Ada info penting banget ya untuk warga Konoha Diingatkan kembali Karena hari ini adalah waktu terakhir untuk voting tahap pertama di Infotainment World 2022 di SCTV persahabat ya Diinfokan langsung oleh akun Star Voting Team Voting Tahap 1 Infotainment World 2022 Voting tahap 1 pada Infotainment Award 2022 dilakukan secara terbuka agar SCTV Viewers dapat mengirimkan nama, tokoh, aktor, aktris, adegan, kategori lainnya sesuai dengan pilihanmu Periode voting adalah tanggal 25 Agustus sampai 30 Agustus 2022 Tepatnya hari ini tanggal 30 Jadi untuk voting di tahap pertama ini Berakhir tanggal 30 hari ini persahabat Yahya yang masih punya akun. Mudah-mudahan persahabat Yahya kita semua selalu support yang terbaik untuk idola kesayangan kita. Pastikan kita selalu mendukung yang terbaik dan jangan lupa voting di Infotainment World 2022 untuk Leslar Family. Kemudian persahabat ya, kita juga mendapatkan info nih bahwa bakal ada tentunya kejutan spesial untuk warga Konoha. Yang menunggu persahabat ya Papa Milar dan Bagas Ini ikut persahabat ya Di acara Nada dan Canda New Program Ini program baru dari Kang Sule Persahabat ya Ada Haruka juga disitu Masya Allah Ini kejutan banget nih untuk warga konon Karena ini seru banget permainannya Dan jangan lupa di S Pro Persahabat ya Sule Pro Pastinya ini bakal pecah banget Seru banget jadi jangan sampai lupa ini tentunya kejutan untuk warga Konoha. Info ini kita dapatkan dari BBL-nya Leslar ya. Kita lihat di kalimat caption yang dituliskan. Cie Bagas Cie katanya tuh. Tunggu penayangannya di s -Pro. Tuh, ditunggu persahabat ya, segera. Ini bakal dihadirkan langsung di s -Pro, program terbaru Kang Sule. Persahabat ya, ada idola kesayangan dan didampingi Mpo Atik dan Bagas yang ikut juga Tentunya syuting di acara Nada dan Canda Ini kejutan untuk kita semuanya Kemudian persahabatnya Disimak juga di kolom komentar Banyak sekali nih tanggapan hingga respon yang diberikan dari akun DCK Alazila mengatakan Ini udah tayang apa belum? Tuh, yang bertanya udah tayang apa belum? Kita tunggu saja tayangnya di s -Pro. Jadi jangan sampai lupa kalian untuk menunggu kejutan yang akan diberikan oleh idola kesayangan kita Dan kita lihat juga ke komentar berikutnya Dari akun Klingos85 mengatakan Bagas keren. Wow, Bagas nih keren banget. Persahabat ya ikut juga di acara tersebut. Kita makin bangga nih bahwa orang-orang terdekat Leslar diikut andilkan dalam sebuah acara luar biasa untuk idola kesayangan kita. Selanjutnya di Simak nih Persahabat info mengenai polling online The Ming Mel Celebrities 2022. Masih di nomor 2 untuk Rizky Billar perolehan voting sementara Rizky Bilar mendapatkan 1.832 vote, sedangkan Rangga Anzab masih di posisi pertama dengan perolehan voting 1.965 votes. Beda tipis banget, yuk sama-sama terus kita kompak dan solid mendukung Rizky Bilar di Most Caring Male Celebrities 2022. Kemudian juga persahabat ya, kita mampir ke akun tiktoknya Papa Bilar Si bayi viral nih persahabat ya Viral di tiktok dan tentunya penontonnya sudah mencapai 21,7 juta kali ditonton Ini mah benar-benar bayi viral banget persahabat ya Bang El Sangat lucu dan mengemaskan Ini kebahagiaan warga Konoha dan penyemangat kita semuanya Doakan selalu terbaik untuk Abang L ya. Mudah-mudahan sehat terus buat Abang L dan semoga selalu menjadi anak yang saleh, menjadi kebanggaan kedua orang tua. Amin. Dan tentunya persahabat kita lihat juga di kabar berikutnya. Ini ada momen spesial yang bikin kita bangga banget dengan sosok Rizky Billar yang tetap istiqomah mengikuti kegiatan Marwah FC, persahabat ya, main sepak bola. Sambil kajian Masya Allah Selain olahraga Idola kesayangan kita juga Ikut pengajian Di kajian Marwah FC Luar biasa untuk idola kesayangan kita Dan Alhamdulillahnya Idola kesayangan Rizky Bilar Memang dikelilingi oleh Orang-orang baik Salah satunya adalah Habib Usman Yang begitu sayang kepada Papa Bilar Luar biasa Hingga komentar pun banyak sekali sahabat, Diberikan di unggahan ini dari akun Instagram Irawati Anaskur 75 mengatakan Si orang baik yang selalu bikin ceria dan bahagia orang di sekitarnya Masya Allah Bangga banget ya komentarnya pun Ini sangat positif sekali Kita selalu sayang Kita selalu mensupport idola kesayangan kita Dan kita lihat juga persahabatnya momen berikutnya Masih di momen yang tentunya membuat kita semakin kagum juga nih Ini cidukan Bunda Lesti semalam Bersama Dr. Puspa Persahabatnya ini setelah selesai Main badminton Dan pastinya Bunda Lesti Ini menunggu Jemputan dari Papa Bilar Ini kebahagiaan yang tiada tara juga Yang kita dapatkan, kegiatan semalam Masya Allah mudah-mudahan sehat terus untuk idola kesayangan Tantintinya selalu mendoakan yang terbaik Untuk Lesti, Bilar, dan keluarga besar Dan mudah-mudahan kita juga sebagai fans sejati Semoga selalu diberikan kesehatan, bahagia, dan apapun yang dilakukan kita semuanya Semoga diberikan kelancaran, kemudahan, dan kesuksesan Amin. Kita masih menunggu cidukan terbaru dan kabar baik berikutnya di siang hari ini